Kanusa, boleh nggak minjam roketnya? Hmm. Boleh? Yap. Hmm. Hah? Kanusa hmm. kok gitu? Hmm. Kalau Kanusa nggak mau minjemin, hmm? paling besok Rara dimarahin sama bu guru karena nggak bawa roket. Hmm. Ya hmm. sudah. Nah, Tunggu Rara. Hah? Iya Kanusa. Jangan lupa tutup pintunya. Ya? Hmm. Kirain. -kira. Wow. Hmm. Aduh, enggak lagi deh Nusa? Hmm? Uma boleh bicara sebentar? Boleh dong Uma Nusa? Iya Uma? Uma minta tolong Nusa kali ini aja untuk bantu tugas sekolah Rara hmm, Bisa ya, bisa kan? Hmm. Umah, Rara berangkat dulu ya hmm? Kok nggak barengkan Musa? Iya, Rara duluan aja Hati-hati hmm. ya Oh iya, Rak, itu bukan makanannya dicek dulu Jangan sampai ketinggalan Wah <laughs> huh? dipinjemin roketnya. Iya. Alhamdulillah. <tuh> <tuh>. Oh, iya, Rad. jangan lupa pesankan Nusa ya. Ingat hmm. ya. Iya, Ma. Wah, makasih Kanusa. Terima kasih, Umma. Iya. Roketnya Rara jagain. Lalu mendarat di tanah Tew, Sampai ada di bumi uh -huh. Alhamdulillah Jadi begitu ceritanya teman-teman Iya -teman. yeah, anak-anak itu tadi cerita dari Rara Tepuk tangan semua anak-anak Terima, Terima, <susuk> Terima kasih ya Rara Sudah mau bercerita tentang roket luar angkasa <susuk> <suk> ya, Ini taruh di sini ini uangnya Pak Uco e, Mantap kali Iya Eh Rara yang cantik yang manis Assalamualaikum Rara pulang Waalaikumsalam Gimana tadi Sukses dong cerita roketnya Alhamdulillah Sukses Kak Alhamdulillah Eh ngomong-ngomong Roketnya jangan lupa dibalikin dong Oh iya roketnya ya ini baru aja mau dibalik sih. Mana? Loh. Hah? Eh, kok serius dong, Ra? Jangan bercanda deh. Sini, tersingkat. Eh, hmm. huh? ha? Ta kan tadi pas pulang Rara masukin ke dalam tas. Terus di sini nih. Ya, tapi mana? Beneran, Kak? Jadi roketnya beneran hilang nih, Ra. Ah, kamu nggak mana, Ra? Eh. Ini kalau bukan Uma Emi, Nusa nggak mau minjemin dan bener kan nyatanya sekarang roketnya hilang? Hmm. Hmm. Hmm. Nusa, kita nggak boleh seuzon berburuk sangka, sayang. Mungkin yang disampaikan Rara itu betul.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 I'm going to